Sudut rindang tak terkena, ribuan rindu berkukuran, menjalin rasa menyemai syahdu, tak terganti dan tak terulang. Biarkan yang lalu terurai, tertanam pupus bukan harapan, tumbuh pun tak lagi sama, Kalau subur Sini memang tak terlalu tinggi, tapi melindungi hati dan diri. Jangan kau tebang lagi karena sudah nyaman bernaung di sini. Kuala Tongkal, 24 April 2020.